bagus sih nginjak mulu nice. you friends me You got a friend in me eh hey, apa kabar semuanya allah kali bro jadi kali ini aku mau kasih tau ke kalian udah mau kalian ma bro ya ini tuh ada trailing dealsnya di sini nih di kiri ini ini event ma nah kalian tuh bakal bisa dapetin skin legendary, bukan gratis lo ya murah ma ini tuh jarang banget ya sangat sangat jarang sekali ma bro dan ya di nih kalian bisa juga nih double tap ini ya kalian bisa dapetin dua skin legendary tanpa harus ya habiskan 20 puluh cp kan satu legendarinya tuh kan sekitar 10 ribuan lah, ma Bro ribu sepuluh ribu lah. Nah ini dua tuh sepuluh ribu udah dapat dua, mana itu worth it lah, mah, Bro ya. Apalagi kalian bisa hoki ya beberapa kali spin bisa dapat sama Bro. Nah yang ini nih armor pack. Nah, kalian bisa dapetin chopper 1100 CP mabru ya. 1100 CP itu sekitar 100.000 sampai 200000 ribuan aja mabru ya. Ya daripada kalian harus top up jutaan nah chopper ini juga termasuk senjata yang meta di season sekarang lo mabru ya. Jadi untuk kalian yang enggak punya skin legendary dan ingin mempunyai skin legendary mabru ini saat-saat yang tepat sih kalian untuk beli chopper ini mabru ya. Nih coba beli deh 1100 ya. oke. Langsung dapat bro ini mantap sekali, dapet chopper, backpack, SMRS, harga 24, knife, flashbang. Mantap banget, Ma Bro. Oke, akhirnya, Ma Bro, wajib mempunyai chopper. Eh, Sebenarnya ini Ocha udah ada, Ma Bro, ya skin legend dari chopper ini Ocha udah pernah review sebelumnya, tapi itu dari apa? Pas turnamen internasional kemarin, itu dipinjemin beberapa waktu saja, Mbak Bro. Ya, dan akhirnya udah punya permanen, ya Mbak Bro. Uh, Gokil, yuk! Langsung aja, udah pakai nih chopper ini, Mbak Bro. Ya, tapi skin-skin uh, yang tadi tuh ada di sama Q sama Kikina itu sih kayaknya wajah udah punya, ya Bro. Ya, langsung kita pakai aja, Mbak Bro. Ya, seriusan kalian ini ini kesempatan emas banget ya buat kalian yang punya skin legendary tapi terhalang karena kemalahan halan ya mah bro kesempatan emas banget oke okay, mau uh, uh, uh, uh, uh, sultan sekali ini ma bro orang ya eh keambil bil ah nih orang keambil mah bro uc juga punya kali create six. loh kok kritik tuh mau oke okay, mungkin harus mati dulu ya ya nggak pojok bunuh bro ah oh, dasar nah ada mati bro mantap sekali kok ojeng nggak pakai kritik tuh klasem Ah, irem banget bro, ini chopper ya sekarang nih. kaget ikak aja. Kaget tuh coy. Guys. Eh, Ah, ada-ada aja mah, bro. Ini cobaan ini mah. Lihat tuh rare item. Ini mah cobaan. Harus diikhlaskan biar enggak ini mah harus diiklaskan waktu. Tapi teman kita tukang capture sih bagus, bro. Wah dapet weh Wah mati aja Nice Ini kita jago lah Nice Lalu satu lumayan Wah ada gulanya teh Mari kali bro Satu. Wuh. Eh, satu mati lagi. Dasar. Ya, ini mana cobaan mendapatkan skin legend dari murah, mau bro. tetap santai kalian pasti bisa eh menangin menangin menangin menangin <gulau> menang dong temen kita temen kita tukang capture sejati bro ya <tuk> apa satu? kok oh, cengkit satu? nah yang mati naik gini nih santai santai kita kendokin aja ya ini senjatanya mantap, bro. Senjata tukang dok, mantap, bro. Ini, nah, oke okay. ya, ya gatonya mati lagi. Tapi, <laughs> kalian nonton apa sih ini? Wah, gila! Ini namanya cobaan game, ya setiap uh, apa ya kebahagiaan yang kita dapat itu pasti ada aja mau bercobainnya ya selain nah kita tuh harus belajar mengikhlaskan ya kan banget <gifat> dah uh, main sekali lagi kali ya wuh wih ada memo ma bro ada seven tiktok yang nama youtuber mainnya mah youtuber gue kan youtuber ini ada orang. Hadi ngadi-ngadi uh, dia orang. Jangan ngadi-ngadi mah, Bro. Itu suara Seven tuh kayaknya. Eh Ampun. Sore siapa apa? Memo ya tadi ya. Cabe dua lumayan. Hey. Uy, kok mantap juga. Walah, bocah digoceki Socarsi ya. Itu semua gara-gara Socarsi mah, Bro. Kak, ya, Waduh, sakit banget itu, kriknya Mantap, Bro. Oh, jangan pencet ultinya, mah Bro. Kalau nggak habis deh, kalau udah dibuang. Let's go! Lu grafik ke dulu. Nah, bisa, Bro. Mana lagi musuhnya? Oke, ma bro. Jangan lupa setup. Wah, gila! Pukar -pukar sakit benar, bro. Ya, oke, ma bro. Jangan lupa setup. Kita setup duluan, ya. Ah, diberi rezeki tim yang bagus sekarang, ma bro. Tapi gua timnya bagus sih, nginjak mulu. Uh. nice. Nih bocang ngikutin gua mulu. gue ke sini guys. Mantap sih gua. Nice. Tetap ya, the best memang chopper nih Kalian harus buru-buru ya ini. Karena eventnya tuh cuma 6 hari lagi 7 hari lagi kalau misalnya ya Ya udah mau kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabro Makasih banget udah menonton ya Pokoknya jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya Mabro ya. Terus kalian kalau mau beli akun CODM langsung aja follow instagram At kita ya untuk kalian yang baru main Atau kalian bosan sama akun kalian yang skin baru dengan harga murah Langsung aja follow IG nya Mabro, oke? Okay? sana, dadah semuanya See you bro Yaudah. dadah semuanya See you next